serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang memberikan kabar baik, kabar bahagia dan kabar terbaru seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini ada sebuah info kembali para sahabat, ya dari Indosiar soal acara KissWord 2022 yang mana malam hari ini adalah malam pertama Ajang KISS World 2022 dan untuk persahabatnya untuk Hans di acara tersebut terlihat di sini ada koruben, ada A. Rafi Ahmad, ada A Irfan, dan ada Gilang Dirga. Malam pertama, Sabtu 12 Februari 2022, Live disiarkan secara langsung di Indosiar jam 8 malam. Kita lihat juga di kalimat info caption yang dituliskan oleh Indosiar, Halo Indosiarmania. Yuk jadilah saksi dari artis kesayangan kalian Yang akan membawa piala penghargaan Kiss Award 2022 Jangan lewatkan malam pertama penghargaan Kiss Award Malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Hanya di indosiar atau video.com Itulah info saya ya soal acara nanti malam Mudah-mudahan acaranya lancar dan sulit dipastikan Adalah kesayangan Bunda Lesti maupun Bapak Bilar akan hadir di acara tersebut malam hari ini siapkan sembilan kalian jangan sampai ketinggalan jangan sampai terlewatkan untuk menyaksikan acara secara langsung di Indosiar jam 8 malam berikutnya persabat perhatikan juga ada sebuah undangan spesial ini info juga untuk kita semua vitamin A akan kita dapatkan siang hari ini jam 2 tepatnya persahabat ya vlog terbaru akan dihadirkan di channel YouTube Leslar Entertainment Kakak Dedek saling merayu buat baper tuh. Wow, makin penasaran kan? Jangan sampai ketinggalan, dicatat juga nih jamnya, jam 2 siang biar kalian tidak ketinggalan untuk menyaksikan momen kiut, momen romantis dari idola kesayangan kita, Bunda Lesti maupun Papa Rizky Billar. Info ini juga kita dapatkan dari akun leslar.lovers Perhatikan di kalimat info lewat caption yang dituliskan Seperti biasa, tayang jam 2 di Youtube Leslar Entertainment Jangan sampai kelewatan Tuh persahabatan yang jangan sampai terlewat Untuk menyaksikan keseruan ini momen romantis yang disuguhkan Oleh Bunda Lesti dan Bapak Bilar Berikutnya persahabat kita lihat juga ada momen spesial yang baru diketahui oleh kita semua persahabatnya ketika semalam Bapak Bilar mengikuti kompetisi sepak bola mini persahabatnya dan Alhamdulillah timnya mendapat juara tiga Dan tentu kita mendapatkan kabar bahwa Rizky Bilar persahabatnya ini memborong semua dagangan temannya Wow luar biasa banget ya Kita lihat di kalimat yang diposting di unggahan ini dapat gusuran dari Sultan Rajasi diborong semua dagangan temennya, stake bukan main, wow luar biasa. Tentunya Papa bilang memang orang baik, mudah-mudahan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang, amin. Dan kita lihat juga persebener, momen ini pun diripas kembali oleh akun Korean Oscar Leslar, banyak sekali tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan. Ya, ini dari akun Instagram Evi mengatakan di kolom komentar Masya Allah dan Bang Bi kayak-kaya gini Gak pernah mau pos sendiri Selalu dari orang-orang terdekatnya Memang Rizky Bilar Tak pernah bersahabat ya mempublikasikan Bahwa dirinya telah membantu temannya sendiri Ini dari orang-orang terdekatnya Yang memberitahu bahwa Rizky Bilar Itu memang sebenarnya orang yang sangat baik dan kita lihat juga ke komentar berikutnya Ada komentar dari akun instagram TheBling.Diamond mengatakan di kolom komentar Sultan Rajasi Woi gak dipungkiri ya susah mau buka kuliner dan mau konsisten pembelinya itu susah Serius kena saingannya ketat Alhamdulillah Rajasi udah 30 cabang lebih bismillah ya Rajasi dibuka di Malaysia Singapura Masukis Rojo tuh Chris yang detek juga namanya, Masya Allah mudah-mudahan Raja si juga tetap berkembang dan sukses. Amin. Untuk berikutnya, para sahabat, dan kita lihat juga ada momen spesial yang kita dapatkan di live Instagram Bunda Lasi Kejora semalam. Tentu selain banyak sekali komentar-komentar positif yang diberikan oleh sahabat Leslar, ada juga komentar negatif yang diberikan oleh netizen. Perhatikan persahabat ya Dari akun Octavina Ini mengatakan Bunda Lese kejora alay Tuh, wow Kita lihat momen ini pun diunggah kembali Oleh akun Leslar kentang mewah premium Ada kalimat cancel yang dituliskan di postingan ini Buat pianteng, kasih tahu cewek lu atas nama Octavina Ngaca dulu ya minimal Terus buat si Maiina 50 Maksudlah apa anda ya Tuh bersahabat ya Kita lihat di jawaban komentar banyak sekali tanggapan yang diberikan oleh para fans Ya ini dari aku Nyuli Anuskoryanti233 Mengatakan di kolom komentar Kalau nggak suka sama dede nggak usah komen Gak ada yang nyuruhkan untuk komen-komen si dedek Aneh ya sama si Markonah-Markonah ini Katanya gak suka, suka nyinyir, kok ikut komen Gak salah itu tuh persahabat, ya Ini tentunya himbauan juga untuk para Markonah Kalau tidak suka, jangan ikut berkomentar Cukup diam persahabat ya, jangan dilihat Kita sebagai fans sejati merasa tersinggung juga nih Dengan komen komentar negatif yang diberikan oleh para Markona untuk bunda lesti kecura kita sebagai fans harus tetap optimis tetap fokus dengan satu tujuan, mudah-mudahan inilah kesayangan kita selalu diberikan kebahagiaan kesehatan dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik, amin kita masih menunggu kejutan dan kabar berikutnya